Kencing nanah atau gonore merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh kumanis serial gonore. Gejala yang timbul adalah keluarnya cairan putih seperti nanah dari lubang kemaluan yang kadang disertai nyeri saat buang air kecil. Di nozzle, jika kemaluan keluar nanah pada pria sangat mudah dilakukan karena pada pria akan menimbulkan gejala keluarnya cairan berwarna putih dari lubang penis terutama pada pagi hari serta nyari buang air kecil pasca berhubungan intim yang tidak aman. Jika Anda sedang mencari bahan herbal untuk mengobati penyakit kelamin keluar nanah atau kencing nanah, kami berikan obat herbal ganji dan gustiah dari donatur Indonesia. Untuk konsultasi dan pemesanan, silakan hubungi nomor 0821 9121 Silakan like, comment subscribe, dan share video ini. Untuk mendukung channel kesehatan kami.